Bagaimana kabar korang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa saya cakap ya Jangan lupa basuh tangan, cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy Oke cuy mohon maaf banget sekali lagi ya Untuk beberapa minggu ini kita nggak membuat video Dikarenakan ya koran tahu sendiri cuy Saya lagi konsentrasi membuat uh, dapur gitu ya Dapur di rumah yang baru gitu cuy Sekaligus juga membuat uh, studio yang baru untuk kelanjutan channel ini gitu cuy ya dan sekaligus kesibukan dimana kita akan mengumpulkan dana juga ya dana untuk jalan-jalan ke Malaysia nantinya cuy dan saya juga sibuk untuk mengurus paspor gitu cuy ya jadi itulah kendala-kendala yang mana kenapa saya nggak bisa membuat video setiap hari gitu ya tapi insya Allah bulan depan kalau studio saya sudah pindah ke rumah yang baru barulah kita aktif membuat video-video lagi cuy ya jadi tolong bersabar lah ya sini saya ada kesempatan uh, sedikit gitu cuy ya Yang tadinya saya ingin uh, live dengan teman-teman yang lain Untuk membahas masalah nanti jalan-jalan ke Malaysia seperti apa Dan mengumpulkan duit dengan cara seperti apa Yang tadinya harus dibahas gitu cuy Dan saya menyempatkan diri untuk membuat video ini cuy Membuatkan video requestan kurang cuy ya Oke cuy, kali ini kita akan mereaksi lagi musikal lawak superstar 3 persembahan dari ubi minggu yang ketiga, minggu yang keempat gitu ya, minggu ketiga dengan yang keempat cuy. Untuk yang kelima nantilah kita tunggu sampai minggu yang keenam gitu ya, minggu yang keenam. Jadi dua-dua dalam satu uh, video gitu ya. Oke, tambah banyak cagap lagi cuy, di sini saya sudah banyak cagap langsung aja Jom kita tengok videonya. Oke, okay, ini videonya udah siap, cuy. Ya, seperti biasa, ya, kalau korang ingin melihat original videonya, sekali lagi, cuy. Kalau ingin melihat original videonya, korang langsung aja ke channel uh, Astro Gempa, cuy. Ya, di sini saya benar-benar cuman mereaksi saja, jadi kualitasnya. Mohon maaf, tak sebagus yang ada di Astro gitu ya, jadi tak sebagus yang ada di Astro. Dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi, cuy. Tiga, dua satu, oke. Okay. ini minggu ketiga temanya apa ya? Nah di sini apa nama Nami itu sudah kelihatan maksudnya eh, raut wajah yang sebenarnya itu sudah nampak di sini sih karena yang minggu pertama dan yang kedua eh, apa namanya karena memang dia melakonkan seseorang gitu ya ini ini nampak benar dia ini sih raut wajahnya gitu keren banget ya Thank you. Bagus. Kalau begini lokriti persembahan kamu. Oh, dia tiru-juri ya. Dia Mana nak tak? Gerapan kejayaan akan berada di tangan kamu berdua. Ha. Bagus. Kenapa? Tarif? Ah. Ini, ini kita ganti. Ya, daripada Singapura saya orang hantar. Ah. Eh, Hah? Tak cari. Ini kan? Kalau saya salah, mohon maaf, Cui, ya. Karena saya tengok dari kacamata dan tiba-tiba aja kamera mengarah ke situ. Jadi saya fikir dia, cuy. Iya tak percaya. Uh. Cuy, gua ingin melihat dalam perisauan persembahan. Kamu perlu menggaring, merapatkan persembahan itu. Menggaring, <laughs> merapatkan. Okey, percaya, percaya. Uh, ini Sarip, kan? Iya. Yeah. Ini Nami. Iya. Uh. Yeah. Fat mana? Tu. <laughs> huh? Cantik rambut Fat. Ya. Oh iya kan? benar di cik, dia ya, mencuba, mencuba, dia ganti Mencari kebolehan vokal kamu, di mana kelebihannya pergi kan Jadi seperti Sarif ini ya Saya Cikgu melihat Sarif ini orangnya seperti suaranya bass yeah. Jadi yeah. Sarif kena ikut cikgu ya, yeah, kita coba vokal kamu, coba Sarif ya <tip> nah. Cuba <Cukgu>, Sarif <tip> <tip> Jangan ajok, tak berkat Sarif Cikgu yang suruh saya ya, saya. kamu cara kamu lah. Oke, okay, lagi Sarif. Yeah. Yeah. Bagus. <laughs> hey, bagus. Tak macam tu pun bagus. Kamu diam Nami. Okay, okay. Nami ini berbeza orangnya. Ya, kamu yeah, yeah. membuat kajian tentang Nami ini kan? Yeah. Nami ini orangnya suaranya tinggi begitu. Jadi yeah, yeah. yeah. Nami akan ambil falsetto. Falsetto, oke. Okay. Boleh lah ya? cuba tinggi ya Nami. <laughs> ya. <Yeah. laughs> <laughs> <Kenapa, laughs> Kenapa Nami? Asma. Semput. <laughs> Cuba sekali lagi Nami. <laughs> nami, keluarkan. Keluar. Keluar. keluar, keluar, keluar. Habis keluar Nami. Kan. Tapi perlu tengok benar ini. Hey, ini cikgu tahu. <laughs> okay. Sekali lagi. Hahaha. Eh. <laughs> Malah mendesak. Sakit, ya. Sakit. Bunyi macam kena cubit. <laughs> Baiklah, kalau daripada vokal kalian ini ceku tidak risau. Okay. Karena kedua-duanya bagus sekali. Iya, yeah, cikgu. Cabaran sebenarnya. Apabila kamu berdua perlu menyanyi dengan alat musik masing-masing. Iya, yeah, cikgu. Sarip ini ceku mendengar kajiannya Sarip suka kepada Irama Malaysia. Betul, Betul cikgu? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Sarip akan menyanyikan lagu apa, Sarip? India. Uh, saya, uh, uh, Alat, alat apa main? Alap eh? alap. Ah, equestrian. Ah, aku equestrian. Equdion. Ah, <tos> Equdion ah, cikgu. <tos> equestrian <Eko, tos> kuda, Sarit. Okey. Haram. Okey. Okey. Jadi Sarit, silakan gambar okay. sembang cikgu ingin melihat kebolehan kamu. Ya yeah, cikgu. Silakan. Aha. Wassik. Wow. Masuk, masuk eh. Andai aku pandai bernyanyi, tua, muda, miskin dan kaya, semua rasa gembira menyambut hari raya bersama keramaan sanak saudara sama aja ya banyak salah aku dengan banyak raya. juga salah hey. aku tak tak hari hari. otak engkau hari raya. Kenap? Ini bulan kemerdekaan kan? Cik. Ha? Kau main-main ya, ya cikgu. Okay, Kau cikgu. Gitu. Ya Kau duduk situ. Nami ini berbeza. Ya. Nami seorang yang... Nama Nami? <laughs> Jangan main-main Nami. Sari ini ya. Nami enggak tahan ini. Nami, ya. Nami uh, seorang yang luar biasa. Nami main alat apa? Uh, saya main cak lempang, cikgu. Nak cuba. Uh, ah, <laughs> cak lempang, cikgu. <jago>. Cak <laughs> <cat> lempang. <laughs> Tapi saya lain sikit. Apa? Dia buat apa? Saya boleh improvisasi lagu-lagu barat. Ini uh. cara belajar yang terbaik, Sari. Oh. <laughs> lagu apa Nami? Lagu Baby. Justin Bieber. Uh. Oh. <laughs> Baby, ya. Yeah. Pakai cak lempung. Ah. Uh. Kita dengar Sari Unik, unik. Ini unik kan? Uh, ah, yeah. ya. Yeah. Izinkan saya. Ya ya. Wah, Keren suaranya. sih baby persia, Hmm. Ini kau. Kau menyanyi atau mengaji tadi nami bekas pelajar pondok. Aku berdulia apa? Kalau beginilah. Kalau beginilah kualiti persembahan kamu berdua itu, saya tidak yakin membenarkan kamu berdua sahaja. Tapi itu macam mana? Saya sendiri akan bersama-sama di dalam persembahan ini. Ayah. Bolehkah? Cikgu boleh nyanyikah? Sari Nami. Pak. Di Singapura, di Singapura oh, atau Malaysia. Oh, Sing Singapura tidak ya. Belum pernah mendengarkan cikgu menyanyi secara live kan? Heeh. Yeah. Eksklusif di sini untuk anda semua. Iya, yeah, iya, kan? yeah, iya. Yeah, yeah. Ora nak belajar, cikgu dah bersedia akan mengajarmu sampai kau berjaya. Tahu cikgu datang kemari dari kota Singapura sih. <laughs> Terima usahamu Menurunkan ilmu Lagu ini ya Lagu dari orang siapa lagi ini Dengan mata membuat seperti Pesta musik ketiga. Cuman ini enggak ada ininya ya, nggak apa, enggak ada komentar dari juri gitu ya. Oke, oke, oke. Aku cuy kita lanjut aja ke apa namanya minggu ke -4, cuy ya. Ah, mohon maaf ya. Rahang saya sakit banget, cuy. Ini karena sudah lama ya kita nggak ngakak gitu ya. <laughs> oke, langsung aja minggu yang ke-4, cuy apa itu malam malam temasya malam temasya kampung ubi gitu Ah, ini cerita-cerita di kampung ini. Bawa malut tu, sari kali pertama untuk ketua kena baling depan orang tau, ah mana konser ni, mana artis kau, ah mana pengacara, atau atau macam tak tahu artis Malaysia ni, ah call time out, siapa, atau lah, lantok pengacara mana pengacara, eh masuk lah, orang kampung semua ya, ah bersabar ya, ah jadi alhamdulillah ya, kampung ubi yo, ah dia jadi siapa lagi di sini? Malam ni kita rasa bertuah ya Sebab kita akan adakan ya konsep <laughs> yeah. yang gah ah, gitu. ah, ya, <laughs> ya, yeah. Pengacara apa? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Kenapa? Ha? Yeah. Pengacara mana? Sotong mana kau dapat ni? <laughs> eh, Jahat mulut ya <laughs> Tuk, Tuk dengan baju <laughs> yang ciput Dia je tahu MC yang sanggup buat program kita ni tu. Yeah. Aku tak kira lah, aku nak try dia dulu Eh, hey, kau betul nak jadi MC? Kau baca ni? Buat pengumuman? Ah. Mana Perhatian kepada ya, pemilik kenderaan yo ya. ya, WCK yo ya, 4432 yo ya, 663 strong akta kanun Keseksaan ya, membawa hukuman ya, penjara seumur hidup saya ya? kenapa apa tu kes dadah ke ah, gitu. bagi alih kenderaan Al sila alihkan kenderaan anda ya, ya? sebelum dijadikan yo ya? ramputan beldua yo ya. agi ah, gitu. ya. Ah, tak apalah. Ni ni ah, orang kampung dah manggang-manggang. Tak guna tunggu artis boleh nyanyi. Nyanyi kritikan, boleh ya? Kritikan, kritikan ah. ya. Oh, bayaran tambahan ya. Ah, gicuh. <laughs> tak apa. Ha? Kalau nak tambah, kamu nak dia pun untuk bagi. Ah, cantik, tajon. Ah, gicuh nyanyi. Ya, eh? ah, nyanyi. Nah. Dengarkan ya. <laughs> Dengarkan ya. <laughs> <laughs> Jangan Semut pun kan marah, kucing pun kan marah, anjing pun kan marah, tanah api pun kan marah. ya ya, aku tahu semua. Ya. eng gua ngambet lawaknye cuy. Kok kawan-kawan kau marah dengan kau janji? Ah dicung. Hah? Bila kau nak masuk? Ha. Bila terlomish. marah pergi. Sudah sudah. <susuruh> Kenapa cerita? <laughs> artis nggak <da> sampai itu. Ah, aja Sampai artis dah sampai. Nah itu try. Aha. Siapa? Bintang pakai bintang tamu kan? Ohnya tamu jemputan. Personal Wings Zari, kan? Zariq! Ah. Zariq! Ah. Tok tak sangka banyak duit kamu panggil dia orang, Zariq! Empat punya, empat minggu punya payment habis, Tok! Ah. Sekejap! Tok bahagia lima orang, kenapa... Tunggu, Tunggu, benarkah ini? Tunggu, saya lihat. Tapi yang tengah ini saya... Ya, ya, ya. Ini asli ini, cuy. Tiga, penyanyi mana? Huh? Awi mana Awi? Ya, oh, ya, huh? benar, ya. Abang Hedy? Huh? Awi mana? <laughs> Ah, Motor Dia pergi mana? Dia pergi ride Dia pergi ride eh? Payment dah masuk pergi ride Muka tepi Dia dah bagi-bagi kau korang? Haa? Makan seorang Makan seorang eh dia eh Haa? Tak bagi Eh macam mana ni Syarif? Band dah ada Penyanyi tak ada Siapa nak nyanyi? Eh eh eh eh eh Eh tak boleh eh Sotong so ni, sotong ni Dandut Awe-awing uh, uh, sini rokes. Berapa mak macam mana dia nak nyanyi? Ah, uh, itulah. aku uh, pun uh. boleh. Eh, kenapa ni <coughs> Dandut! boleh? Oh, Dangdut, ambil, okay, ah, ambil, ambil, ah, ambil, ah, ambil tempat, Ambil tempat, ambil tempat ambil tu, ambil tu, ambil ambil tu, ambil ambil tu, ambil tu, ambil tu, ambil tu, ambil tu, ambil tu, ambil ambil ambil ambil ambil Soi-soi dan ya? hmm. Dengarkan, yo. air halus satu kebayang gue, Gak kebayang kalau konser Awi itu seperti ini, Ji. Tapi, apa? Tamu jemputan menikmati, gitu ya? Ini pemain bassnya. tapi <tutul> Tamu jemputannya profesional sih, ya? Ini, ini, ini sih, Keren, keren, keren, keren, <tutul> jam selamat tren tren tren Ya, orang-orang Bang, Ya, <laughs> ya. Yang diundang itu legend, cuy. Masalahnya, wah, wow, udah selesai. Oke, okay, cuy, itulah tadi dua persembahan ubi uh, musikal lawak superstar 3 ya yang minggu ketiga dengan minggu yang keempat, cuy. Ya, mohon maaf ya untuk minggu kelima. Nantilah, uh, setelah ini, cuy. Ya, setelah ada minggu keenam, baru saya buatkan satu video gitu ya. Dan bagaimana pendapat koran tentang persembahan ubi di minggu yang ketiga ini dan minggu yang keempat ini, cuy? Korang bisa komentar di bawah pendapat korang ya, karena manusia itu punya pendapat yang berbeda-beda gitu sih. Dan pendapat saya pribadi ya, ini keren banget sih. Ya untuk yang pertama ya, untuk yang pertama tadi ya mungkin karena saya nggak terlalu uh, apa namanya nggak terlalu kenal dengan apa yang di ya maksudnya diparudikan oleh Bang Fat gitu ya, sebagai yang tadi pakai kacamata itu kayaknya sih memang guru vokal atau guru-guru apa namanya guru musik gitu ya Dan yang persembahan kedua ini Wah oh ini yang menarik cuy ya Ini yang menarik karena di disini Nami benar-benar Waduh asli ngakak parah sih ya Karakter Nami itu Apa ya Ya itu yang saya bilang dari video-video sebelumnya aja ya Karakter suara Nami itu Suaranya itu mendayu-dayu Dan dia bisa menggabungkan Kelebihan dia itu dalam bernyanyi digabung dengan Lawakan gitu ya Lawakan dan menurut saya itu, itu pas banget ya itu karakter uh, Nami banget gitu cuy ya setiap dia menyanyikan uh, setiap dia menyanyikan lagu itu nggak ada yang saya dengar itu benar-benar false atau gimana gitu pas-pas aja gitu masuknya cuy kayaknya Nami susah untuk ditaklukkan kalau dia membawakan lagu dandut lagu genre Melayu gitu ya pokoknya dia tuh apa namanya karakter suaranya ada di situ cuy dan lawakan dia itu aduh kayak saya melihat uh, pelawak profesional gitu ya yang tampil di acara ini jadi saya membicarakan Nami itu karena Nami adalah uh, salah satu orang baru dalam dunia komedi gitu cuy ya, ya saya menganggapnya seperti itu aja cuy Kalau kurang menganggapnya beda ya itu tergantung uh, orangnya lagi cuy ya Ya itu menur menurut pendapat saya pribadi cuy Dan saya berharap banget ya kedepannya pelawak-pelawak yang bisa menghibur kita selalu seperti ini itu diberikan ini cuy Diberikan job gitu ya Diberikan job yang maksudnya jangka panjang gitu cuy ya Jangka panjang supaya mereka enggak ini cuy ya enggak Uh, vakum gitu ya nggak vakum Dalam dunia perlawakan Pastinya cuy Oke cuy Dan mungkin itu aja Kalau saya ada salah kata Tolong dimaafkan cuy ya Tolong dimaafkan Karena saya uh, Cakep seperti ini tuh Spontan cuy Ya spontan je Dan saatnya saya pamit tidur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy Thank you next Thank you next Dan thank you next Bye